Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah ungan special moment persahabat ya ketika di vlognya Rian Masih, Masya Allah perhatikan di video ini Lesti dan Rizky Bilar ini sangat romantis banget ya Di hadapan tentu Bang Rian Demasi Masya Allah perhatikan ini cute dan sangat menggemaskan Tidak Lesti duduk di pangkuan kakak Bilar Membuat kita semakin bahagia, mudah-mudahan rumah tangga dan idola kita ini diberikan kebahagiaan yang dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Momen tersebut pun ditipost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan tersebut Bang Rian, gimana perasaannya melihat kekiutan ini? Katanya tuh, Masya Allah banget ya. Ini sih di depan Bang Rian langsung bersahabat ya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya sangat romantis. Hingga banyak komentar, banyak respon yang diberikan. Yakni dari akun Instagram Azril Ziza mengatakan, mereka itu sudah saling terbuka tentang masa lalu, dan masa lalu mereka itu sering dijadikan bercandaan. Wow, masya Allah banget ya! Mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan dan selalu banyak orang-orang yang tulus mendukung, mendoakan, mensupport Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Ke kabar selanjutnya, ada info dari Indosiar, perhatikan info ini Pak Sahabat ya, tinggal 24 hari lagi, kita sama-sama akan menyaksikan hari ulang tahun Indosiar yang akan disiarkan secara langsung. Tentu ini ulang tahun yang ke-27, pasti banyak sekali kejutan, apalagi di acara tersebut, banyak artis-artis papan atas yang akan mengisi, akan merayakan hari ulang tahun Indosiar yang ke-27. Perhatikan juga di kalimat info yang dituliskan lewat game oleh Indosiar. Nantikan kemeriahan pesta HUT Indosiar yang ke-27 bersama deretan bintang dan artis papan atas Indonesia. dalam 24 hari lagi, saksikan hanya di Indosiar. Wow, masyaAllah banget ya. Mudah-mudahan idola kesengan kita, Lesti Bilat, ini bisa dihadirkan di acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-27 ke kabar selanjutnya, ada sebuah unggahan terbaru juga dari Kak Rika Rafika 2 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto cute bersama Leslar ini momen ketika acara tujuh bulanan dedek Lesti ya yang privat, Masya Allah akhirnya kita melihat momen acara tujuh bulanan dedek Lesti ke Masya Allah luar biasa, semakin bahagia semakin membuat kita bangga banyak orang-orang baik dan orang-orang hebat yang selalu mensupport Leslar. Ada kalimat luar biasa juga di postingan tersebut yang dituliskan oleh Karika Rafika, berkaca dari mereka. Dari nikah sampai saat ini, menanti buah hati selalu mendapat energi positif. Karena mereka fokus pada apa yang harus dilakukan, gak perlu jadi orang lain. Suka tidak suka, saya baru Dear adikku, Lesti Kejora Rizky Bilar, makasih udah ngundang teteh, rom tour di rumah barunya, gak kebayang kalau nanti baby L-nya sudah lahir, pasti tambah seru, katanya tuh sing sehat. Lungsur Langsner nanti pas lahirannya ya Insya Allah jauh di mata, dekat di doa dan di WA Wow, <ganti> Masya Allah banget ya Doa yang sangat luar biasa Disampaikan, diberikan oleh Kak Rika Rafika Kepada Lesti dan Rizky Bilar Hingga banyak komentar, banyak tanggapan yang diberikan Dari para fans Sejati Leslar Yakni dari Agung Instagram Uhtinju mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, tabarakallah sehat selalu Teteh, Amin. Dilancarkan semuanya, masya Allah banget ya, selalu banyak doa-doa yang sangat baik, doa-doa yang luar biasa, yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya, ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan Masya Allah banget ya, siapa yang sudah nonton Cael nih Ini cute dan sangat luar biasa Di awal kita disuguhkan vitamin bahagia oleh Dede Lesti Kejora Ini sih tentunya cute banget ya saat Dede Lesti Ini membangunkan Rizky Pilar dengan sangat lemah lembut Persahabat ya Masya Allah Tentu para jomblo ini menangis dipojokkan pojokan Persahabat ya saat melihat kekiutan Keubungan kromatisan Lesti dan Rizky Bilar Momen tersebut pun ini diripost kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore Ada kalimat kemsen yang dituliskan Ngebanguninnya lemah lembut gitu auto makin ngantuk Katanya tuh Masya Allah banget Hingga komentar juga banyak diberikan dari para fans Yakni dari akun Milan7440 dia malah pengen tidur terus, mana binnya dipeluk lagi, katanya tuh, gimana gak romantis dan gak bikin baper kita semua coba. Mereka sangat luar biasa, mudah-mudahan tentunya berikan kesehatan selalu untuk Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya, para sahabat perhatikan juga, di sini ada momen ketika tentunya semalam di acara KPI 2021 di Indosiar. Ini ada sebuah momen foto-foto yang luar biasa cutenya para sahabat ya. Ini juga ada momen ketika bersama milik Guslaw nih Bersama Dedek Lesti nih Wow, Masya Allah banget ya Makin gak sabar aja nih Tentu diposting oleh Dede Lesti Dan Kak Wandahara juga Masya Allah Mudah-mudahan saja Banyak kejutan vitamin bahagia yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita dan selanjutnya, para sahabat, tentu di sini kita sangat bahagia banget ya melihat kekiutan keromantisan dari Leslar yang selalu membuat kita bangga dan selalu membuat kita bahagia. Mudah-mudahan saja para sahabat ya idola kesayangan kita ini selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Tentu bayang sekali di luar sana. Banyak orang-orang yang tidak menyukai Leslar, tetap kita sebagai fans sejati harus menjadi garata terdepan, selalu positif, selalu mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita. Masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya, jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.